Pandai antara sejuta rasa, meski kini kau telah berdua, rasa cintaku tak pernah berubah, saya. Bayangan dirimu Tak pernah ku lupa Dari ujung rambut Sampai ujung kakimu Walau kini semua Telah berubah Takkan ku biarkan Rasa ini mati aku tama dari dia bukan tandinganku mungkin kau di sana sedang tersenyum sedang Rasa ini mati Karena ku tak tak apalah. hanya doaku semoga kau bahagia mungkin kau di sana sedang tersenyum sedang